warap game balik lagi di channel gua Detective slot si penyelidik slot gak sore hari ini oke okay, hari ini gua bawa uh, bawa model super duper receh ya hanya di seratus 14.000 ya di bettingan ribu, kita langsung kita cus ketika bespin turbo sekali lagi eh 10 kali lagi 10 eh, 10 kali ya let's go oke okay. mudah-mudahan ya mudah-mudahan ya seperti biasa dapat sketser gratis ya sketser gratis profit mak gang, ya oke okay. Uh, oh ya, yeah. entar nih, gue dulu ya, gue set dulu nih, ya, oke okay. ke spin turbo 20 kali Oh ya, yeah, buat, buat kalian lagi nonton ya, thank you banget sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like, share, sebanyak-banyaknya share ke teman-temannya Sekiranya manet slow, ya, dibantu subscribe, dibantu Ya, dinyalakan loncengnya, ketika tidak informasi baru dari gua ya Bersama kita bangkitkan channel ini melampaui keterbatasan geng ya Oke okay. Dan buat kalian yang nanya-nanya gue main di situs mana ya seperti biasa lagi-lagi dan lagi gue sering ingat-ingat ke kalian kalau gue main di situs retro 777 ya gue udah setia mati nih ya setia di retro 777 ya gue aja bisa setia di retro lagi apa sama kamu ya iya iya iya iya oke itu sedikit gombalan ya oke okay. jadi buat kalian yang mau join langsung saja ya linknya gue cantumkan di kolom komentar kalian langsung join uh, join ke TKP nya bareng gue ya sama-sama cuan sama-sama gacha sama-sama profit bareng gue sini ya oke okay, langsung ke pola selanjutnya spin cepat 10 kali ya buat kalian lagi nonton juga yang mau contoh contoh pro, uh, ikutin polanya silakan ya silakan dipersilahkan tapi yang mau juga nggak masalah ya tidak ada pemaksaan di disini dan yang buat kalian mau ngikutin di ya, disiapin kopinya disiapin kertas dan pulpennya, nyantuin nyantuin di charter, Ya jangan di skip nanti kalau lewat satu pola saja tidak akan bekerja dengan baik polanya ya. oke mudah-mudahan pola yang gue bawakan hari ini ah, atau video-video sebelumnya juga bermanfaat buat kalian semua amin amin amin ya kalau gue bisa profit ya kalian juga harus bisa profit sketchernya kurang satu tadi ya sayang banget geng Oke. Okay, okay. Tapi enggak apa-apa ya. Namanya olah-olah TKP, ya. Kita olah di sini semuanya. Kita gali-gali lebih dalam lagi. Oke. Ke pola selanjutnya, spin job 10 kali kita pancing di sketchernya ya. Kita pancing kakeknya nih Oke, okay, ini kita ini kakeknya ini mesti dielus elus ya. Di di bujuk-bujuk ya biar dikasih sketchernya ya. Ayo dong, oke okay, ya. Lagi baik-baik di bujuk ya, tolong-tolong kayak ya, oke. Okay. Hmm, oke, okay. belum dikasih ya, belum dikasih ya, oke okay, kita coba ya, kita coba ke spin turbo 10 kali ya. Okay, kuningnya dong, kuningnya dong, oke, okay, mantap dikasih, jam hasilnya dong, ngurun dikit dong ya, nggak apa-apa ya, waduh, di skip. Oke okay, okay. oh ya yeah. gue lupa nih nyapa-nyapa penonton setia gue nih ya penonton-penonton hebat gue nih ya Thank you banget ya thank you banget ya kalian masih setia dukung detektif ya thank you banget ya Gue doain kalian semua itu sehat-sehat dilancarkan segala rezekinya gue kira tadi petir besar ya Dilancarkan segala rezekinya dilancarkan juga segala urusannya pun kalian berada ya Oke kalian penonton-penonton luar biasa sih oke okay. itu kurang satu ini loh. No? Oke okay, lah ini coba offkan aja semua ke spin terus kali spin eh, spin 10 kali Kemudian <coughs> dapat nih ayo 4 spin lagi dong 4 spin lagi waduh this skip semua game. Di this skip semua sama kakeknya belum ke pujuk ya belum ke dia ya oke okay, belum ke pujuk dan gak apa-apa tapi kita jangan nyerah jangan pesimis kita bujuk dia sampai dia mau ngasih ya oke okay. Oh ya, Wah lupa ini mau bilang ke kalian hebat waduh waduh waduh, waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh dikasih beneran dikasih beneran geng dikasih Skechor gratisnya geng mantap-mantap ya mantap ya kakeknya udah kewujud ya ternyata diam-diam ah lu malu-malu kakeknya udah ngasih deh sekarang ya Oke okay, lah mantap ini luar biasa nih ya udah dikasih oke okay, oke okay. Gali lebih dalam apakah nih profit uh, skechernya isi jackpot ya mudah-mudahan ya oh ya, gue mau bilang nih ya kalau kalau kalian bingung juga nyari polanya kalau kalian juga bingung nyari polanya atau uh, atau butuh informasi lebih dalam tentang slot, uh, slot slot gacor ini ya ini gua ada grup telegram gue ada grup telegram yang di sana itu selalu ada update updatean update pola satu kali 24 jam ya jadi kalian bisa join nanti linknya nya gue cantung di kolom komentar ya kalian bisa join langsung di klik linknya ya termudian informasi apapun yang disampaikan di sana bermanfaat buat kalian semua bawa cuan juga buat kalian semuanya amin oke okay. waduh waduh waduh waduh langsung dikasih sen pasional di dalam 154.000 gila lumayan ya lumayan gue kira ini bakal rungkat tadi ya gue kira buat tadi gue kira tadi udah kandas, ya saya sisa 41.000 nih ternyata di comeback kita di sini ya Oke, okay, penggali kita udah 12 kali. Sisa spin sudah 4, apakah ini 4 sisa spin terakhir? Bisa gacor. E, jam pasirnya, eh jangan pasir gelasnya sayang banget. Gelasnya kurang satu. Kali lapannya nyantol, nyantol dikasih lagi di lagi, mantep mantep. Tambolnya kecil ya, tambolnya kecil tuh sayang banget ya, jelas. Tapi nggak apa-apa dikasih super 64000 di sini. Gak apa-apa kita kumpulin ya Oke gue sih cari-cari cuan aja di sini ya Cari-cari cuan aja Ya cari Masukkan dikit lah ya Wong makan wong rokok ya Wong ngopi jajan lah ya Oke lumayan ya nah, dikasih 260.000 ribu Mantap mantap lumayan ya Oke Tapi kalau memang kalau memang kurang ini gue rasa kayaknya buy spin aja kita ya Kalo kita buy spin aja nih ya Tapi hmm, coba gua coba ke di luar aja ya spin cepat 10 kali ini gue coba coba gali lagi di luar siapa tahu dapat skater lagi ya siapa tahu karena kakeknya udah ke bujuk tadi udah ngasih ya Mana ke bujuk lagi dia ya oke okay coba ke spin turbo 10 kali ingat dicatat polanya yang mau ngikutin jangan di skip-skip nanti gak bekerja polanya Oke. mantap dikasih merahnya jumpa hasilnya dong jumpa hasilnya dong jatuhin dong waduh sayang banget ya sayang banget di skip sama dia ada pecahnya udah mantap dong ada jump right. wih pergi wih lagi dikasih kali 50 geng kali 50-nya jatuh anjir-anjir ini kakeknya waduh-waduh the best ini kakeknya ya ini dia udah bukan malu-malu lagi ya sudah keterlaluan dia ya langsung dijebret kali 50 di sini wajah pecahnya tampilnya waduh-waduh waduh berapa ini anjir-anjir sempasional di luar 320.000 gila lagi-lagi-lagi. di lumayan banget nih ya anjir ini udah ini gua mau cawa aja lah nih habis ini ya thank you banget kalian, eh, buat kalian semua thank you banget buat kalian semua sudah nonton ya uh, mudah mudahan rezeki bisa sama minta bingung kalian ya segini ulang TKP hari ini adios man.